USD Yen Bullish, Waspadai Aksi Lanjutan Secara umum, bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke bawah dan menembus level 113.55, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 113.30. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212